Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya Buatkan kopi buat tuan wali ini Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya Jangan manis-manis ya Wali Paidi berpesan Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara wali Paidi Sampai yang tidak merokok? Tanya wali Paidi Tidak Jawab sang raja Apakah sampeyan jin Muhammadiyah? Tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo yang heran. "Maaf, agama sampeyan apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh begitu," gumam Wali Paidi. "Keduanya pun lalu terdiam agak lama. Maaf, Tuan, berit apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo yang penasaran. Hizib dan solawat, jawab Wali Paidi Maukah Tuhan mengajarkan kepada saya? Pintar Raja ismoyo. Iya boleh, tapi sampai harus masuk Islam dulu Jawab Wali Paidi Lalu Raja ismoyo memanggil panglimanya Memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat Bahkan sampai melubur keluar istana Selanjutnya, Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuhan, kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan dua kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismayo. Ucapan syahadat para bangsa adid ini menggema ke seluruh gunung Arjuna Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Wali Pedi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menyebarkan arti iman secara singkat Selanjutnya Wali Pedi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Cutilah kiranya Tuhan tetap di sini beberapa hari lagi. Pintar Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Jangan khawatir. Kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum, Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, Ajaklah hatimu untuk zikir terus menerus Ucapkanlah Allah, Allah secara berkesinambungan Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir Dan bersahalah selalu dalam keadaan punya waktu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci Terima kasih Tuhan, pesan Tuhan akan kami laksanakan Jawab Raja Ismoyo dengan takzim. Kalau hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu Kata Wali Paidi Apakah kami akan menjadi wali Kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo Hahaha Jangan sekali-kali punya niat ingin menjadi wali Karena keinginan itu termasuk nafsu Berzikirlah karena Allah Jangan ada niatan yang lain Jelas Wali Paidi Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini Dan mengangkat para walinya Dari kalangan manusia Jelas Wali Paidi lagi Oh, begitu. Kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut," jawab Raja Ismoyo, "mangguk-mangguk. Kalau boleh tahu, tuan ini wali yang bagaimana?" tanya Raja Ismoyo selanjutnya. "Hmm, aku adalah wali Abdal. Wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi." Setelah Kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi, wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang, tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi Guna untuk mengatur dan menata manusia Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya Tetapi karena kehendak Allah Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali Jawab Wali Paidi Terima kasih Tuhan Mudah-mudahan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat Ucap Raja Ismoyo Dan akhirnya Wali Paidi pamit Dan meninggalkan Gunung Arjuna Diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang Berkata kepada rakyatnya Rakyatku semuanya Nanti ataupun kapanpun Kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi Jangan sampai diganggu Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini Demi menghormati guru kita Wali Paidi, titah paduka akan kami laksanakan Jawab mereka serempak. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi Orang-orang di pasar dan di rumahnya Biasa memanggilnya Kang Paidi, tukang minyak Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang Setelah salat asar, sehabis istirahat siang Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di Langgarnya belajar membaca Al-Qur'an sampai waktu maghrib Dulu langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji, tapi setelah ada sistem Iqra dan Kirati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPAQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikra maupun kiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah ataupun semacam ijazah Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas Jadinya, dilanggar Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode tadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Kirawati Dan lama-kelamaan, murid-murid Wali Paidi habis Tinggal lima anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPK dan buku terhadap anak mereka Daripada tidak mengaji, mereka tidak menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi Karena dilanggar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang Mereka bebas dari biaya apapun Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Toriko yang disuruh gurunya mencari wali Paidi. Nah, carilah jai di daerah ini namanya Ali Firdaus, Tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Umurnya seumuran denganmu. Dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya